Kalau bicara soal kecerdasan, Albert Einstein, yang memiliki skor IQ 160-190, sering dianggap sebagai tolak ukur dalam urusan kejeniusan. Namun, Einstein sebenarnya bukanlah manusia dengan skor IQ tertinggi dunia. Bahkan Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie diketahui memiliki IQ 200, melebihi IQ yang dimiliki Albert Einstein. Berikut adalah 10 orang dengan skor IQ tertinggi di dunia. 1. Edith Steren Edith Steren adalah seorang ahli matematika dan investor asal Amerika Serikat dengan IQ hingga 200+. Plus. Ia memiliki lebih dari 100 paten atas namanya. Wanita kelahiran 1952 ini sudah duduk di bangku kuliah pada usia 12 tahun. Tiga tahun setelahnya, atau pada usia 15 tahun, Steren menjadi lulusan termuda Florida Atlantic University. Ia sudah mengajar matematika dan trigonometri di Michigan State University bahkan sebelum usianya 20 tahun. Steren juga tercatat pernah menjadi wakil presiden Departemen Riset dan Pengembangan di IBM. 2. Marilyn Voss Savan Marilyn adalah seorang penulis, kolumnis dan dosen asal Amerika Serikat. Ia lahir pada tahun 1946 di Missouri, AS. Sebagai seorang remaja, dia bekerja di toko ayahnya dan menulis artikel untuk surat kabar lokal dengan nama lain. Di surat kabar itu, ia menjadi kolumnis yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersulit dari pembaca. Marilyn menjadi terkenal ketika dia pertama kali memasuki kategori IQ tertinggi, Guinness World Records pada 1986 dan bertahan sampai 1989. 3. Christopher Michael Langen Lahir di San Francisco, Christopher Langen dikenal sebagai orang terpintar di Amerika Serikat. Ia juga telah mengembangkan sebuah teori yang disebut Cognitive Theoretical Model of the Universe yang pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antara pikiran dan kenyataan. Skor IQ-nya mencapai 190-210. 4. Mislav Predavek Mislav Predavek adalah seorang profesor matematika dari Kroasia yang dikatakan memiliki skor IQ 190. Predavek lahir di Zagreb pada 1967 dan kini mengajar di Sekolah Medica Zagrabiensis. Ia juga pendiri sekaligus Presiden Generic Society, sebuah organisasi elit tempat berkumpulnya orang-orang paling jenius di dunia. 5. Gary Kasparov Kasparov adalah orang Rusia asli dan dianggap oleh beberapa orang sebagai pemain catur terhebat sepanjang masa. Sebagai bukti kecemerlangannya, dia pernah bermain game dengan Ims Deep Blue komputer catur yang bisa menghitung 100 juta gerakan per detik. Kasparov juga pemegang rekor dengan jumlah kemenangan tertinggi berturut-turut. Adapun skor IQ-nya mencapai 194. 6. Kim Ung-yong Kim ung -yong lahir di Korea pada 1963 dan mulai berbicara pada usia 6 bulan. Pada saat berusia 3 tahun, ia sudah bisa membaca bahasa Inggris, Korea, Jepang, dan Jerman. Ung yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan penelitian dan mengajar di Cumbuk National University, Korea Selatan. Adapun skor IQ-nya 210. 7. Trensi Tao Lahir dari keluarga Tionghoa pada 1975, Trensi menunjukkan bakat luar biasa di bidang matematika pada usia yang sangat dini. Ia telah memperoleh gelar doktor saat umurnya baru 20 tahun. Pada 2006, ia menerima field medal, penghargaan yang dianggap setara dengan hadiah Nobel dalam matematika, tetapi penghargaan ini diberikan setiap 4 tahun. Skor IQ-nya mencapai 225-230. 8. Ainan Celeste Kolei Ainan Celeste adalah seorang jenius asal Singapura yang memiliki skor IQ tertinggi di dunia. Yaitu 263 Ainan juga menjadi orang termuda di dunia yang lulus tingkat kimia di usia 7 tahun Pada usia 8 tahun, ia mengambil kuliah kimia di Singapura Polytechnic, sebuah lembaga pendidikan tinggi di Singapura 9. William James Sidis William James, yang memiliki skor IQ 250-300, dibesarkan dalam keluarga intelektual pada usia lima tahun, ia sudah mengoperasikan mesin tik dan belajar bahasa Latin, Yunani, Rusia, Prancis, Jerman, dan Ibrani. Sidis juga sudah memberikan kuliah pertamanya yang sangat terkenal tentang fisika empat dimensi di Harvard University pada usia sebelas tahun. Namun, sayangnya Sidis meninggal karena stroke pada usia empat puluh enam tahun. 10. Christopher Hirata. Christopher Hirata merupakan mantan anak ajaib yang juga ahli kosmologi. Ia adalah orang Amerika termuda yang memenangkan medali emas di Olimpiade Fisika Internasional 1996 di usia 13 tahun. Pada usia 16 tahun, ia terlibat dalam proyek NASA dan lulus dari Princeton University yang bergengsi pada usia 22 tahun. Itulah 10 orang dengan IQ tertinggi di dunia. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, bagikan, dan subscribe agar kalian mendapat wawasan dan pengetahuan seputar fakta menarik di seluruh dunia. Terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa lagi di video berikutnya.